uh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku. Tercinta semuanya, kembali lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini kita bakalan mencoba untuk berburu ikan cana limbata dengan spot perbukitan pedesaan teman-teman. Tuh, -teman. oh, airnya dari atas sana sampai turun ke bawah teman-teman. Nah, inilah spot kita untuk mencari ikan cana limbata. Let's go! Disinilah spot pertama kita untuk mencari atau berburu ikan cana limbata teman-teman Dan akhirnya tim saya mendapatkan satu ekor ikan cana limbata Tapi sayangnya tidak sempat terekam Dikarenakan kita posisinya agak berpencar hmm, Sangat disayangkan ya, tapi nggak apa-apalah Nah di sini kita melihat satu ekor ikan cana yang sedang nongkrong teman-teman ...mungkin dia sedang berjemur ya, lagi santuy-santuy manja gitu... ...langsung saja kita eksekusi dengan menggunakan tangan kosong atau bisa disebut jurus tangan dewa. Let's go, kita langsung saja mencarinya, mudah-mudahan dapat ya panen hari ini teman-teman. Di saat kita mencari ikan cana limbata yang sedang nongkrong tadi... ...tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara abah memanggil. Wah kira-kira ada apa nih abah memanggil? Ternyata di sini Abah berjuang juga untuk mencari ikan. Channel Limbata, teman-teman, wah salut banget sama si Abah nih. Dengan adanya Abah, mungkin kita hari ini bakalan panen ikan. Channel Limbata, uh, mantap sekali, guys! Gokil, let's go! Langsung saja kita mencarinya lagi. Tuh kan, sudah kubilang apa, teman-teman? Dengan adanya Abah, sangat membantu sekali untuk kita mencari ikan cana Limbata ini. Wow, Abah memang paling the best ya. The King of Mancing, The King of Fishing pokoknya Abah nih. Mungkin hari ini kita bakalan panen berkat Abah, teman-teman. Oh, keren, keren. Ini dong, teman untuk ukuran yang lumayan besarnya, kita baru saja mendapatkan dua ekor teman-teman. Di sini Abah mencoba untuk mancing ikan cana limbata lagi. Tanpa lama-lama, Yap, Abah mendapatkan satu ekor ikan cana limbata lagi yang berukuran sedang teman-teman. Jadi total kita mendapatkan. 3 ekor ikan cana limbata. Di sini, kita mencoba untuk pindah spot ke bagian atas. Teman-teman kita bakalan mencari spot yang strategis dan tentunya banyak ikannya. Nah, inilah spot kedua kita untuk mencari ikan cana Limbata. Dan tanpa lama-lama, di sini Abah strike lagi, teman-teman. Abah mendapatkan satu ekor ikan cana Limbata lagi. Ternyata di tempat ini banyak sekali ikan cana limbatanya. Mungkin karena tempat ini masih agak kurang terjamah oleh banyaknya orang, memungkinkan di dalam perairannya masih banyak kehidupan, teman-teman. Salah satunya ikan cana limbata ini. Nah, biasanya kalau kita mancing di spot, yang banyak ikan cana atau ikan gabus ini Biasanya begitu kita lempar nih si umpan Dia itu suka langsung nyantok teman-teman Berbeda dengan ikan yang lainnya Karena ikan gabus atau ikan cana limbata ini sangat agresif Ikan ini adalah ikan predator teman-teman Bisa dilihat seperti yang ini nih Nah begitu dimasukin umpan Dia langsung ngejar teman-teman Mm. Akhirnya, kita mendapatkan satu ekor ikan cana limbata lagi. Wow, hari ini bener-bener panen kita, ya? <tutuh> <tutuh> Oke, teman-teman, aduh, ini bener-bener ya, cuaca labil banget tadi. Panas sekarang, tiba-tiba banyak banget keledeknya dan mau hujan. Teman-temanku, aduh, mungkin lain kali kita bakalan mancing lagi di spot yang ini, ya. Inilah hasil berburu kita untuk mencari ikan cana limbata Wow kebilang panen ya Banyak sekali ikan cana limbata yang kita dapatkan di spot yang tadi Tapi sayangnya hujan sudah mulai turun Jadi mau nggak mau kita mengakhiri berburu ikan cana limbata ini teman-teman Oke nggak apa-apalah Yang penting kita mendapatkan ikan cana limbata yang bener-bener gahar teman-teman warnanya Ini kalau lihat langsung Warnanya tuh bener-bener nyala, si oranye -nya tuh oranye kemerahan yang nyala, teman-teman. Wow, gokil parah ini! Calon-calon progresan mantep, teman-teman. Dan niatnya kita bakalan urus, ya. Kita bakalan treatment juga untuk kedepannya. Nah, di sini kita mendapatkan baby ikan cana limbata juga, teman-teman. Nah, untuk treatment, biasanya itu lebih gampang atau lebih cepat yang masih baby, teman-teman. Oke, nah, jadi inilah ikan cana limbata hasil tangkapan alam, teman-teman. Di mana ikan cana limbata ini ditangkap beberapa hari yang lalu Dan si ikan cana ini sekarang sudah betah, sudah enjoy juga di dalam tanknya Dan mentalnya pun sudah mantap ya teman-teman Bisa dilihat, jadi ikan cana lokal ini tak kalah cantik dari ikan cana luar teman-teman Nah ini adalah baby ikan cana limbata teman-teman sama hasil tangkapan alam juga jadi untuk progresan masih cepetan yang baby ya dibandingkan yang udah dewasa hasil tangkapan alam teman-teman Oke mungkin cukup berburu hari ini kita bakalan bertemu di next video teman-teman jangan lupa like comment share dan subscribe tentunya agar channel ini terus berkembang dan bisa menghibur kalian semua salam satu hobi bosku uh, uh, uh.